Minion yang mencoba untuk masuk ke dalam base dari RRQ bisa dengan cukup mudah dibersihkan. Iya, dan walaupun di situ kayak oke, lo mereka mau mati duluan, tapi dia ternyata ya, ya. untuk ya, jadi tumbal. Gimana caranya? Semuanya bakal fokus ke arah dia, nggak fokus ke arah base, dan bener banget. pin dan Sin muncul di timing yang sangat tepat di hurid kandang. Yasinnya juga damage-nya sangat besar di saat teman-teman dari tim Aura mereka fokus ke Arabes tapi dia ada top Clover sudah mengeluarkan yang lemon begitu sekarang tapi di Oh, masih ada Winter, masih Dari dan Winter torque nggak terlalu berpengaruh banyak seperti yang ada Mega yang dia mendapatkan oleh Permainan yang sangat baik tadi mencuri Clover. Oke, Kali ini, film film film blazing film masih punya film dari film film film dan kali ini meskipun kita lihat film sudah di film film film film film film film film film film film film Murphy sudah berada wow. di paling depan dan di wall charge tadi tapi kalau kita lihat sebenarnya mulai film film bakal film off begitu saja film juga menjadi korban kali ini tapi kita lihat mulai perdempetan lagi Satu dan lagi dari down. seorang berhasil mendapatkan double point kali ini dan bahkan masih mau dilanjutin Leo Murphy pun wow. harus menjadi bulan-bulanan dari tim RRQ kali ini Altigo dipukul mundur dipukul ya. aja tadi ini langsung ditembak laser gitu kugumnya. ya tadi aku bilang ya makanya R7 meskipun berkali-kali di pick off di early tapi perasaan dia ditarik ulur sampai ke arah mid. dan bahkan di sini ketika ada usaha untuk colong menyolong lordnya berhasil digagalkan oleh tim RRQ inisiasi lagi dilakukan. The Raider sakit banget, jangan aja hilang. Oh my god, begitu cepat. Tapi untuk sekarang rasinya harus mundur lagi. Berbahaya banget gak ada fin, ini gak ada LG dan ini bencana. Ini bencana untuk tim RRQ, mereka bakal kehilangan satu buah di meter targetnya. Akankah menjadi comeback untuk Team Odin ya. Lewat Lembar di belakang Albert terkena dengan cukup besar. Lalu ada broad blast dan ternyata Playstil suruh 5 Silahkan saat, tapi para pemain dari tim RRQ Oishi bakal coba untuk fokus ke arah belakang. RGB terbisa <laughs> orang Ultimate, Ultimate di balikkan keadaan. Dan ternyata dua orang tumbang. Rasi nggak bisa pulang, mau jadi goyang dan oh my God. Dibalikan lagi keadaannya. RRQ masih bernapas dan membalikkan keadaan atas Odix Esports lagi. Dan juga menit yang ke-34. <laughs> ini dia menit yang ke-34. Masih bernapas untuk RRQ. masya juga di bottom line. Dan uh. ini dia MPL Season 6 Mana Suara Jok. Indo ya ampun. Alright, ya. alright, alright.